Ya ternyata si Obi pernah melakukan interview live dan dia telah membocorkan akan membuat album What? What? Uh, sejauh ini mungkin kami akan fokus dulu album What the? Fokus dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santroy. Dah lama guys, gua lagi ya. Biasanya gua sehari sekali, karena dua hari sekali, tapi memang ada kendala sesuatu yang harus diselesaikan dahulu. Akhirnya, buatlah gua membuatnya. Nah kali ini gua akan reaksikan lagi tentang V Voice of Bacepro Kali ini ya ternyata V.O.B pernah melakukan interview live Dan dia telah membocorkan akan membuat album WHAT? WHAT? Nah Sumbernya dari mana, bentuknya videonya seperti apa Dan juga kisahnya di Malaysia itu seperti apa Di panggung yang masukin konsepnya ah. <laughs> ya, jangan lupa subscribe like, dan kemudian loncengnya diaktifkan. Okay, kita langsung nonton aja deh, biar dapat sumber informasi yang jelas. Okay. Alright, so uh, I just nak tanya, okay macam uh, you cakap uh, kalian cakap dekat uh, international, you punya idola adalah sistem of a down Ya. Yeah. Yeah. so what about uh, band di Indonesia? Ada band di Indonesia tak yang you anggap the best metal band. Iya, juga sih. Ia juga. Mm. Oh, ada bingung ada kan jawabnya kan? Tri, trio, metal oh. metal metal oh, metal ini ada Indonesia Oh, yeah. iya, Burger Kill Burger Kill, ya. Yeah. of course. Uh, seringai, oh seringai. Nah, oh, squad. squad Oh, let's Squad let's go, squad, okay sudah next level begitu uh, ah yeah. iya yeah, ya I think get, I think um bukan gini gini guys in Indonesia. ya jadi mungkin gini ini pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya agak menjebak ya kan uh, salah bicara versi Viovi pun itu sendiri nantipun akan kena hujatan dari para bener dong jelas ya yeah, kan? karena kenapa jadi pertanyaan itu sendiri adalah band metal Indonesia ya kan, yang paling disukai itu siapa ya kan pertanyaan seperti itu kan banyak ini sebenarnya pertanyaan menyebabkan untungnya alhamdulillahnya mereka tetap menyat apa menomorsatukan para senior yang sudah mendahului dalam artian terkenal di secara Eropa atau seluruhnya itu dia trio metal itu sendiri yang sekarang masih dalam bersama-sama untuk turi kadang-kadang bersama juga oke paham ya mungkin kalau misalnya gini ya jadi, enggak lari ke mana, -mana sih sebenarnya. Tetap satu, itu yeah. dia. Satu komunitas intinya. Kena jatuh. Saya jadi di Indonesia malah di Malaysia juga meminati Dead Squad. Nih, kau kecil Dead Squad juga ya. Yeah? Seringai dan kemungkinan wow. ramai saja yang mau menonton kalian. So, um, saya cuma mau bertanya tentang kalian punya plan for the future after Should this guy? concert in Malaysia. Ya, yeah, mungkin kalian akan perform di tempat lain, bukan? So boleh share sikit kalian punya perkembangan selepas ini. What's next ya, for? Ya pertanyaan ya pertanyaan. What's next for VOB? Uh, sejauh ini mungkin kami akan fokus dulu album. What? The? Fokus dua al album karena ya uh, kami tahun ini usia usia band VOB ini sudah menginjak 9 tahun. Gokil 9 tahun. 20 tahun. Uh, jadi menurut kami album ini harus sudah jadi rencana utama nice. Dan kami sedang uh, terus mengusahakan itu Tapi di samping itu juga kami uh, sangat uh, mengharapkan untuk bisa tur Indonesia ini. Ya, Karena uh, kami sudah dua kali tur Eropa tapi tur Indonesia belum Semoga segera Amin, amin, amin, oh, amin. Bener, bener Ya, ya kan itu dia terkenal di dunia di luar terkenal tapi untuk tour Indonesia kan makanya kan gue itu pernah mereaksikan jadi Fiobi itu sendiri <tuh> kalau gue gua pengennya itu sendiri Fiobi selain di luar di Eropa ataupun mungkin di Asia itu sendiri di Indonesia juga iya keliling dong keliling Indonesia bener kan dia memperkenalkan juga hijab mereka itu sendiri ini gue hijab ini kami hijab dan kami bisa bermain rock ya kan keren keren keren Indonesia, Indonesia Stigmanya itu sendiri kan jelas ya tentang hijab yang bermain rocker Jelaskannya oh, Kan pandangnya pun dah dulu Jadi sekali-sekali, gempur di wilayah. Gempur secara hijab Gempur secara dakwah Gempur secara rockernya Oke okay. Insyaallah amin Ya tapi tak apa, mak kata orang uh, pepatah Melayu menyatakan Hujan emas di negeri orang Hujan batu di negeri sendiri oh sama ya betul lah ah, kalau boleh emas kak dua, dua negeri sekali itu <aat> Iyi, yang bener. so ya yeah. <laughs> jujur sekali <chter> <laughs> jujur ja, benar okay, ya okay. pertanyaannya so anyway um, <charged> <men spearmenetin> <notwend>. <men serio> oh ini sebenarnya suara saya habis Oh, oh, orang, -orang mantap. <laughs> sudah, sudah sejak si? kemarin sebenarnya suara saya habis. Jadi saya mohon maaf bila malam ini tidak maksimal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dan Siti yang. Siti. Oh, iya penyawidi. Siti itu suaranya masih kena. <laughs> Siti deh ya iya, iya, iya. iya. Sudah hadir malam ini. Semoga ada kali kedua, ketiga dan seterusnya kami mengunjungi Malaysia lagi amin, amin, amin, amin, amin Karena sekarang pun saya sudah rindu itu tadi apa namanya? Nasi kandang Enak eh, Nasi kandang Semoga saya bisa balik lagi ke sini untuk makan nasi kandang dan ketemu kalian Nasi apa sih nasi kandang ya? Kan? This is for you Ayi, ayi, ayi, rincawat Ini kalau udah lama begini nih, ya kan? Di underground Indonesia, ya, di underground atau musikinti kan, ini udah pasti yang sama mana-mana. ini, dan... <laughs> no, no gini ya kan. Nan nan nan nan. Kagak dia jadi bayangin washing ya. Wah oh, ini kayaknya kita harus bahas juga nih ya, untuk di Malaysia itu sendiri. Ya ayo. Foto menariknya oke. Okay. Hei hey hei hey, voice of Bacepot atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOB Sukses menggelar konser di Malaysia Nah ini di hari Minggu ya tanggal 19 bulan Februari di tahun 2023 VOB tampil di Z Kuala Lumpur, Malaysia Nah band asal Garut itu pun juga menggemparkan panggung Malaysia Di setiap tampilannya VOB berhasil menampilkan nasi panggung terbaiknya Bahkan saat konser di Malaysia Voice obat ceplot pun juga tampil pecah bala ceplot pun tak tanggung-tanggung Turut terbawa suasana Saat diobrik tampil di atas <Sess> Asiknya juga jenis, jenis, jenis, jenis, ya Danang Makin kesini makin nasi ya, jadi kalau ngeseng dia itu sendiri lebih <tuk> apa ya, udah-udah udah ya. Ini memang udah puasan sih sendiri udah udah puasan teropong. Perlu penasaran itu bisa ngambil manusia, bisa ngambil sesuatu dan apa? ini kita akan putih kecampuran yang luar biasa. Mereka malam nanti enjoy, enjoy banget di malam sendiri. Lihat, tambah lagi. gua kadang-kadang kalau bisa ngeliat mungkin yoji lebih enaknya mungkin ya lebih bisa lagi karena dia kan mereka kan ahlinya untuk dalam apa cover dan tambahan lagi dari mereka ya sekarang mungkin gua baru pertama kali ya mungkin adalah tidak percaya cover ini gua baru pertama kali dengar gimana dia?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 dia apa lagi nih? gua, gua, gua, gua jadi gini, ini gini, gua gua kadang-kadang mungkin kalau misalnya lihat karena gua dapatkan itu untuk sendiri untuk syuting videonya, kenapa sih bang? kalau lu hanya cuma dapat satu ini sendiri ya, ini gua dapatin gitu sendiri ya, nanti Nah, oke, okay. biasanya sih memang ada khusus untuk video berikutnya, cuman kadang-kadang terjadi terbentur dengan copyright. Jadi apa adanya aja kita bawain dulu ya, apa-apa adanya dulu uh, yang gua reksikan dahulu ya saham dia, nanti kita mencari ada lagi video-video yang tepat. Ya, untuk di sini sendiri kita bisa nonton lebih enak lagi tapi terlepas dari semua ini enak, loh. Karena gue liat udah antusiasnya mereka itu sendiri ketika mangun di Indonesia. ini mantep. Hasil kualitas videonya juga udah mantap banget, ini nanti. Keren, lanjut. mau lepas yang... suara kurang tapi gila profesional banget suara kurang menurut dia gitu loh. tapi kita dengar ditanya ini udah maksimal banget suara bagusnya keren keren keren kira si Marsan <laughs> lanjut aduh udah lagi kan <laughs> Oke, okay, ya Tunggu lagi kira-kira Bukan ada apa lagi Jangan lupa subscribe doang, Dan komen Dan lonceng itu kan Masih paling Nanti akan sekarang interview Informasi Berita terupdate Dari video sendiri Oke okay, Ya, jangan lupa subscribe-nya Oke okay, Langsung aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh